Nih apa bu? Si apa? Baru. Ya terus ambuntil. Oke. Pirang ibu. Saya Pirang? Lah, shooting mas mas. Kalau nggak Seribu. Lepis Ini laporan Mas Iya Ini ini ya, Iya, Nek, ad <tuk> awana <tangan> jagung kita shopping ini coba sepatu jadi putih apa pak ya,? jagung oh ini jagung dong iya harga ini berapa pak lima ratus terlalu ini Aku dulu kan guys. Ya.